Assalamualaikum balik lagi di channel review world jadi hari ini hari tepat satu bulan pemakaian dari si produknya eksiy kemarin itu video yang pertama diambil tanggal 30 Januari 30 Desember nah hari ini tuh 30 Januari jadi pas satu bulan aku masih pakai outfit yang sama jadi biar biar jelas kalau misalnya perbedaan For after gitu, nah jadi selama satu bulan pemakaian si Axis ini, hmm, kalau misalnya di perubahan di kulit aku, kulitnya jadi lebih sehat. Yang pertama, terus habis itu, pori-pori mengecil, beruntusan aku yang daerah dahi itu uh, sembuh, kemudian bekas jerawatnya mau modal, nah jadi. Apakah si Y ini akan dibeli lagi atau repurchase? Hmm, jawabannya ya, tapi nggak semua produknya. Yang akan aku repurchase itu kayak si ininya, ward-nya. kemudian si ampulnya, dark spot dark spot serumnya, sama si krimnya. Oh ya, yang terakhir ini aku juga senang produk yang ini si sunscreennya sunscreen dari XCY jadi langsung aja kita lihat hasil uh, muka aku selama satu bulan ini untuk dilihat before afternya nah jadi ini wajah aku setelah satu bulan pemakaian si XCY nanti untuk lebih jelasnya nanti aku cantumkan foto before afternya. Mungkin kalau misalnya dari video kan terpengaruh dari cahaya, cahaya waktu pengambilan gambarnya. Tapi secara langsung bekas jerawat aku yang tanggal 30 Desember itu sudah mulai memudar, walaupun ditambah bekas jerawat yang lain. Jadi bisa dilihat udah mulai, kalau kemarin itu dia sedang meradang, sedang merah dan bengkak, nah ini tuh udah mulai uh, memudar dia sudah mulai mengecil si noda bekas jerawatnya itu, walaupun ditambah ada bekas jerawat yang lain nah, terus yang untuk si yang di daerah hairline aku ini, biasanya itu ada banyak bruntusan, nah itu ini tuh nggak ada bersih, alhamdulillah biasanya juga itu sampai kemari sampai ke sini nah, sekarang ini yang jadi masalah itu ada di pipi kanan aku jadi di pipi kanan ini ada beberapa jerawat jerawat hormonal jadi kemarin aku baru aja dapat makanya timbul jerawat hormonal mungkin diperparah dengan Maxne jadi jerawat yang disebabkan karena masker sehari-hari pakai masker gitu kan tapi ini sudah apalagi pakai si Macwordnya ma Max of nya itu cepat banget kempesnya. Nah, jadi si eksiswa yang self care set ini yang kemarin dijual dalam box itu, dia kayaknya memang dipakainya untuk satu sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, untuk yang beberapa item udah udah ada yang mau habis. Ini si ampulnya udah mau habis, si tonaknya tinggal setengah, ini juga udah mau habis terus sabun cuci mukanya facial washnya juga udah paling tinggal setengah lagi kalau ini udah mau habis udah ringan banget si krimnya juga si sunscreennya karena dipakainya cuma pagi hari jadi agak lebih hemat pemakaiannya Nah untuk si jadi kemarin aku tuh lupa untuk ngasih lihat tekstur dari masing-masing produknya kalau untuk si cleansing foamnya seperti ini teksturnya Ini teksturnya oke, jadi langsung aja aku mau cuci muka dulu ya. A few moments later. Jadi, ini udah selesai cuci muka. Jadi, sensasi habis cuci mukanya itu nggak ada rasa kayak ketarik, nggak ada rasa kering, nggak ada rasa hmm, pokoknya rasanya kenyal aja gitu mukanya. Kalau habis cuci muka, pakai si produk Axis ini. Jadi, step selanjutnya biasanya setelah facial wash. Kayak maskernya si mugwort ini, langsung aja. Nah, untuk si mugwort ini, dia teksturnya seperti ini, seperti ini. Jadi, dia ada butiran dari mugwortnya yang membantu untuk membersihkan pori, meredakan kemerahan pada jerawat dan mengangkat komedo nah, ini maskernya udah rata jadi bisa dilihat biji-bijinya ini nah ini nanti akan membantu nge lihat kulit kamu juga jadi kita tunggu dulu selama 15 menit 15 Minutes Later jadi di maskernya udah kering, udah 15 menit. Jadi aku mau cuci muka dulu. One eternity later. Jadi ini maskernya udah aku bilas. Muka aku auto cerah, auto lembab. Jadi ada sensasi minminnya waktu pakai masker itu. Jadi dia langsung mengurangi kemerahan sama yang ini, yang di daerah muka aku. Jadi langsung aja kita pakai. Uh, step selanjutnya karena ini malam jadi kita uh, skip sunscreennya ya uh, kasih aja 3-4 tetes lanjut pakai si ampulnya teksturnya kayak gini nah jadi ini tuh kental tapi cepat meresap udah mau habis sudah tinggal dikit lagi langsung aja kita aplikasiin ke muka selanjutnya si dark spot serumnya udah tinggal sedikit lagi jadi segini kalau kalian mau aplikasi ini ke satu aja, boleh. Tapi kalau aku sih, lebih ke yang berjerawat aja, ya. Terus, yang terakhir, kremnya segini aja cukup buat nge-cover satu muka. Nah, jadi ini aku udah selesai pakai semuanya. Jadi, buka begitu habis pakai siang-siswa ini langsung auto glowing. Tapi bukan seperti berminyak, tapi kulit kamu tuh kelihatan cerah, terus kenyal. Jadi, kalau misalnya ditanya apakah kamu akan beli ini lagi? Of course, yes, aku akan beli lagi semuanya. semuanya. Makasih makasih untuk kamu yang udah tonton video ini oh untuk kamu yang belum nonton video pertamanya video unboxing dari si Exisway ini sama sekalian muka aku sebelum pakai si Exisway ini kamu boleh klik di kiri atas ini nanti akan disertakan linknya makasih untuk kamu yang udah ngeklik video ini yang udah nonton sampai habis jangan lupa like subscribe and comment oke okay? bye bye assalamualaikum